Al-Fadli Al-Ba'dani. Jadi kedua penulis buku ini seluruhnya berkewarganegaraan Yaman. Dan penulis yang kedua itu datang untuk bertugas menjelaskan dan mensyarah buku yang telah ditulis oleh penulis awal. Jadi dia apa? Membawa penjelasan-penjelasan terhadap apa yang telah ditulis oleh penulis yang pertama. Dengan kata lain syarah. sunanil wa Rasulil amin wa Sebelumnya kitab ini bernama apa? Kitab asalnya Berjudul Ad-Dururul Bahiyyah. Ini kitab intinya. Kemudian datang penulis yang kedua. Memberikan penjelasan-penjelasan setiap pembahasan. Pembahasan yang sangat sesuai atau cocok dengan kita sebagai pemula dalam mempelajari ilmu fikih. Beliau mengatakan, Ahmadu man amarona bitafakuhi fid din. Ini ash penulis inti. Saya memuji. Zat yang memerintahkan kita seluruhnya. Untuk mendalami agama Islam. Jadi apa kata penulis inti? Ahmad. Tulis. Saya memuji. Zat yang memerintahkan kami. Untuk mempelajari agama Islam. Penjelasannya Allah Azza wa Jalla amarun nasa an yatafaqahu fi dinillahi Azza wa Jalla walau taifatan minhum. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan umat manusia untuk mendalami perkara agama mereka. Perkara agama mereka Walau qaifatan minhum Walaupun sekelompok manusia saja yang belajar yang mendalami perkara agama Islam. Kama qala subhana sebagaimana firman Allah subhanahu wa taala Falaula nafar min kulli firqatin minhum Ayat ini adalah pokok dalam menjelaskan kewajiban seorang muslim untuk menuntut ilmu. Allah berfirman, Seandainya, sekelompok manusia itu, atau mengapa sekelompok manusia itu tidak pergi untuk lihat tafakkahu untuk mendalami agama Islam? Agar mereka dapat memberi peringatan kaum mereka, tak kala mereka telah pulang dari menuntut ilmu. La allahum agar kaum mereka itu dapat berhati-hati, dapat berhati-hati dari apa, dari siksa api neraka. Jadi di ayat ini, santri, di ayat ini Allah subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahawa hendaknya sekelompok kaum dari suatu desa atau suatu tempat itu keluar untuk menuntut ilmu. Fungsinya ketika dia kembali mengajari kaumnya, mengajari kaumnya terhadap apa yang telah ia pelajari. Kemudian wa kadhalika hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dzalika, kama samitum fi hadisi man yuridillahu bihi khairan yufaqihuh fid din demikian pula Rasulullah s.a.w telah memberi motivasi terhadap umatnya untuk menuntut ilmu sebagaimana yang kalian akan dengar pada suatu hadis: man yuridillahu bihi khairan siapa saja yang Allah inginkan untuknya kebaikan entah kebaikan Di sini apa? nakirah, khairan maka berfaidah apa? umum kata Rasulullah SAW siapa saja yang Allah SWT inginkan kebaikan, entah kebaikan di dunia, ataupun di akhirat kelak, maka Allah SWT akan fahamkan terhadapnya perkara agamanya jadi mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian. Kemudian, mengangkat juga orang-orang yang memiliki beberapa derajat. Orang berilmu, pasti apa? Beriman. Pasti apa? Beriman. Dan orang beriman tidak pasti berilmu. Maksudnya apa? Beriman dengan iman yang global. Dia mengimani Allah subhanahu wa ta'ala. Mengimani apa? malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, mengimani hari kiamat, mengimani takdir baik dan buruk. Ketika dia mengimani pengangkatan dua kali. Yang pertama dia diangkat sebagai orang yang berilmu, yang kedua dia diangkat sebagai orang yang beriman. Kemudian wa amara nabiyuhu sallallahu alaihi wasallam bil istizadati minal ilmi fa qala jalla wa ala Wakur Robbi Zidni Ilman. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk meminta tambahan berupa ilmu. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk meminta tambahan berupa ilmu, dah saat di situlah. Nabi Muhammad itu lebih butuh apa? Lebih butuh orang-orang yang dapat menguatkan, membela dakwah, Orang-orang yang dapat menguatkan dari sisi harta. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyuruh untuk hal tersebut. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh, menyuruh Nabi-Nya untuk meminta tambahan berupa ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wakur Robi Zidni Ilman dan katakanlah wahai Muhammad wahai Robku tambahkanlah kepadaku berupa ilmu dan kaidahnya segala pujian berupa ilmu di dalam Al Quran maka ini maksud adalah ilmu agama bukan apa ilmu dunia. Sekira kita tidak terlalu panjang dalam membaca makodima ini, kita langsung masuk pada intinya. Kemudian kita masuk pada inti, kita butuh pembahasan tentang aroh bersuci. Para ulama dalam menulis buku itu metode mereka membagi yang pertama mereka membuat kitab. Yang mana kitab ini adalah suatu ibarat dari kumpulan bab. Kumpulan apa? Bab. Dan pada bab ini terdapat kumpulan pembahasan. Jadi para ulama tidak sekedar menulis kitab seluruhnya. Tanpa memberikan judul, tanpa memberikan pemisah. Kenapa? Karena ketika seorang ulama' Menulis kitab dari awal hingga akhir. Tanpa meletakkan pembatas. Yaitu pembatasnya kitab. Kemudian tanpa membedakan pembahasan satu dengan yang lain. Maka hal tersebut akan membuat seorang pelajar menjadi bosan. Menjadi apa? Bosan. Makanya hikmahnya kenapa para ulama dalam menulis buku. Mereka memisahkan satu pembahasan dengan pembahasan lain. Dengan judul tertentu. Untuk apa? Untuk lebih membangkitkan semangat seorang muslim. Dalam mempelajari agamanya. Sama dengan bersafar. Bersafar. Kenapa mesti ada kabupaten Sidrap setelahnya kabupaten pare-pare setelahnya kabupaten baru. Setelahnya kabupaten apa lagi? Pangkep, Maros dan Makassar. Kenapa ada ini? Biar orang yang bersafar tidak jenuh. Coba misalnya kalau dari kita keluar dari Sidrap langsung baru sampai ke Makassar. Iya, baru saja yang sekarang ada luar biasa apa? Menjenuhkannya. Bagaimana kalau misalnya dari Sidrap sampai ke Makassar, Kabupaten Baru semua? Pasti apa? Akan jenuh. Makanya para ulama dalam menulis begini juga metodenya. Mereka apa? Setiap pembahasan. Dibedakan dengan judul. Agar apa? Ketika selesai. Misalnya kita selesai kitab Tohara. Pembahasan bersuci. Kita akan apa? Membagikan semangat. Apa lagi setelahnya? Pembahasan apa lagi? Nah itu fungsinya. Kenapa mesti ada? peletakan kitab. Jadi di dalam pembahasan kitab. Ada namanya babun. Pintu. Ya. Yaitu apa? Kitab. Kemudian bab. Setelah bab ini, dia mengandung beberapa pembahasan. Beberapa pembahasan. Kemudian kata penulis, kitabu toharati. Kitab tentang bersuci. Nah, di dalam kitab ini, ada beberapa bab. Bab yang pertama, babul miyahi. Pembahasan tentang air. Asyarhu yabda'u aksharul mu'allifina fi kutubil fikhi bi kitabit toharah. Mayoritas ulama' yang menulis pada pembahasan fikih, mereka memulai tulisan mereka dengan kitab toharah. Dengan kitab toharoh. Apa tadi kitab toharoh? Kitab yang membahas tentang bersuci Jadi mayoritas ulama dalam menyusun buku fikih mereka memulai penyusunan mereka dengan meletakkan kitabut taharah Apa sebabnya apa alasannya wa sababu fi dzalika anna al arkanal khamsata fiha ar-ruknul awwalu Wal mu'taqadu sahihu khasun Bikutubil aqidah Apa sebabnya? Kenapa kitab ut Adalah kitab yang pertama Dalam pembahasan fikih. Sebabnya adalah Karena rukun-rukun Islam ada Lima Rukun Islam ada Lima Yang pertama adalah apa? Mengucapkan dua kalimat Syahadat, yang kedua yang kedua, Ahmad, rukun Islam yang kedua apa? Orang Muslim itu? Iya. Kenapa anda tahu? Ah. Ah, ayuh, rukun Islam yang kedua, menunaikan salat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, yang kelima, bayar naik haji bila mampu. Nah, jadi ini lima rukun islam. Ya, Yang pertama mengucapkan kedua kalimat syahadat yang belum hafal ditulis. Yang kedua menegakkan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima apa? Yang kelima naik haji bila mampu. Perhatikan. Rukun yang pertama berbicara tentang kalimat An la ilaha illallah, wa anna wa dan pembahasan rukun yang pertama ini itu pembahasan yang berkaitan dengan akidah, keyakinan makanya rukun yang pertama itu dibahas pada buku-buku akidah pada buku-buku yang berbicara tentang keyakinan seorang muslim kemudian rukun yang kedua adalah apa? Menegakkan sholat. Menegakkan sholat. Dan sholat memiliki beberapa syarat. Dan inti syarat. Sholat adalah at-toharoh. Bersuci. Ya. Kata Rasulullah. At-toharoh tuh miftahus sholat. Bertoharoh, bersuci adalah kunci untuk masuk ke dalam sholat oleh karena itu para ulama memulai buku-buku fikih mereka dengan pembahasan apa toharoh dengan pembahasan toharoh kata penulis kerana pembahasan tentang syahadatain itu khusus pada kitab-kitab yang membicarakan tentang keyakinan seorang muslim tumbal ibadatu kasyolati وَالْزَكَاتِ وَالْصِيَمِ وَالْحَجِّ Kemudian setelahnya rukun kedua itu jenisnya adalah ibadah. Seperti solat, rukun ketiga zakat, rukun keempat berpuasa, rukun kelima berhaji. Rukun kedua hingga rukun kelima itu adalah ibadah. وَأَعْبَمُ هَذِهِ الْإِبَادَهِيَ الصَّلَةِ Dan dari empat ibadah ini, yang paling agungnya adalah sholat. Adalah apa? Sholat. Jadi kalau ada yang tanya, apa yang paling agung? Sholat? Atau membayar zakat? Atau berpuasa? Ataupun apa, berhaji? Jawabannya apa? Sholat. Karena seandainya dia berpuasa tapi tidak sholat, maka puasanya tidak diterima. Puasanya tidak diterima. Maka kunci dari empat rukun ini adalah sholat. Kemudian kata penulis, walamakana awam salati, awam ibadati, hias sal walamakana awam ibadati hias salatnya, bada al ulamau biha dan tak kala salat itu adalah semulia-mulia ibadah, maka para ulama memulai berbicara tentang perkara salat. Kemudian Walamma qanati salatu yushtaratulaha at-taharatu Bada'ubit-tahara Dan tak kala Salat itu Dipersyaratkan Untuk bersuci Maka para ulama' Memulai buku mereka Dengan pembahasan bersuci Kemudian Perkataan penulis selanjutnya Qauluhu Al ma'u to'hirun wa mut'ahirun. Berkata al-imam Masyaukani bahawasanya air itu suci dan mensucikan. Santri ditulisnya nanti ditanya setelah belajar insyaAllah. Air itu suci dan mensucikan. Jadi air memiliki dua sifat. Sifat yang pertama air itu suci pada dirinya dan yang kedua mensucikan orang yang bersuci dengannya entah dengan dia berwudu atau dengan dia mandi kata pensyarah inilah asal pada air yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maksudnya asal air yang diciptakan oleh Allah itu air yang suci dan mensecikan. Sawaunkan azali kamil miyahil amtor awil bihar awil anhar awil gyun wama nazar mina sama wama nabaa min al arf fakullu al miyahil taahirah fi nafsiyah wamatahiratun liman yata tahharu biha. Entah air tersebut adalah air hujan. Atau air yang ada di laut. Atau air sungai. Ataupun air yang keluar dari mata air. Dan secara umum, seluruh air yang turun dari langit dan yang keluar dari muka bumi, seluruhnya adalah air yang suci pada dirinya dan mensucikan orang yang bersuci dengannya. Jadi ini apa? Asal air, suci dan mensucikan. subhanahu wa taala, dan yang menunjukkan tentang kesucian air itu pada dirinya dan dia juga mensucikan orang yang bersuci dengannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa alaikum dan Allah menurunkan untuk kalian minas sama'i dari langit ma'an air apa fungsinya li tathhirakum untuk kalian bersuci dengan air tersebut Demikian pula firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa anzalla mina sama imaan tahura". Dan kami turunkan dari langit air yang suci dan mensucikan. Rasulullah SAW juga pernah bersabda dari hadis Abu Sa'id Al Khudri. Beliau SAW mengatakan, "Al ma'u tahurun, air itu suci." Dan mensucikan. Pada dirinya suci. Dan mensucikan orang yang bersuci dengannya. Layu najisuhu syai'un. Dan tidak ada sesuatu apapun. Yang dapat membuatnya menjadi najis. Selama apa? Sesuatu yang bercampur dengan air tersebut. Tidak merubah air itu. Dan juga Nabi SAW. Pernah ditanya tentang air laut. Bagaimana kalau misalnya ada nelayan yang kehabisan air tawar, apakah boleh berwudu ataupun mandi dengan air tawar? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Makanya ikan tidak perlu diapa-apa di sembelih karena dia apa bangkainya adalah bangkai yang dihalalkan maka air itu suci dan mensucikan selainnya sekarang pembahasan baru jadi inti pembahasan ini asal air memiliki dua sifat sifat yang pertama dia suci sifat yang kedua dia mensucikan dan ada suatu hal yang dapat mengeluarkan air ini dari kedua sifatnya. Ada zat yang mana zat ini ketika bercampur dengan sebuah air maka akan menghilangkan dua sifatnya. Apa tadi dua sifatnya? Suci dan mensucikan. Nah, perhatikan walayak walayakhruju walayukhrujhu anilwasfaini illa maguyara rihahu atau launahuhu atau ta'amahu minan najasat dan tidak ada zat yang mampu mengeluarkan air tersebut dari kedua sifatnya yaitu suci dan mensucikan kecuali sesuatu yang najis bercampur dengan air dan merubah bau air tersebut, warna air tersebut dan rasanya. Rifki, bahwasanya air tadi apa? Asalnya memiliki dua sifat. Yang pertama, suci dan mensucikan. Dan air ini bisa keluar dari dua sifatnya ketika bercampur dengan nyapa? Zat yang najis. Kapan itu dia bisa keluar dari dua sifatnya? Ketika zat yang najis tersebut Merubah Salah satu dari tiga Yang pertama Baunya Yang kedua Warnanya Yang ketiga Rasanya Dan tidak dipersyaratkan Tiga ini harus berkumpul Cukup Ketika air tersebut Bercampur dengan sesuatu yang najis Dan merubah baunya Maka merubah salah satu dari tiga sifatnya maka air tersebut menjadi najis. Seandainya baunya saja yang berubah, warnanya tetap warna biasa dan rasanya tetap rasa apa? Tawar. Tapi baunya berubah, maka air tersebut menjadi apa? Najis. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau baunya itu dimaafkan. Kapan? Kalau misalnya ada air yang dia bersampingan dengan bangkai. Bersampingan dengan bangkai. Otomatis ketika kita mencium air tersebut, akan tercium bau yang tidak sedap. Bau bangkai. Bagaimana kita bisa menggunakan air tersebut? Kita mengangkat air tersebut jauh dari bangkai. Dan mendiamkan beberapa saat. Ketika kita mengambilnya dan menghilang baunya, maka boleh kita, kita apa? Kita pakai untuk bersuci. Tapi ketika baunya masih ada, maka tidak boleh. Kita lanjut. Mahumal wasfan al maksudu at tahiru wal mutahhir. Layak rujukan kau nih mausufan bittahara fi nafsihi awit tahur liqairih illa ma dzakarah. Apa dua sifat tersebut? Dua sifat tersebut adalah suci dan mensucikan. Air itu, kata penulis, tidak mungkin bisa keluar dari sifatnya sebagai suci pada dirinya dan mensucikan yang lainnya kecuali dengan apa yang disebutkan oleh penulis tadi. Kemudian, kata penulis selanjutnya, "Wa la rahimahullah" أو أو air tersebut tidaklah dapat keluar dari dua sifatnya kecuali ketika najis itu yang bercampur dengannya merubah baunya ataupun rasanya ataupun warnanya maka Najis itu Atau air Disifati Bahwasanya air itu adalah air yang najis Ketika Air itu Berubah salah satu Dari tiga Yang pertama Baunya Yang kedua rasanya Dan yang ketiga warnanya Maka ketika misalnya yang biasa terjadi di rumah, anak kita kencing di ember. Kencing di ember. Misalnya dia baru bangun, matanya belum terbuka full, masuk ke WC, kencing di ember. Apakah ember tersebut langsung kita tumpah? Terlebih dahulu apa? Terlebih dahulu kita mengecek tiga sifat air tersebut. Kita cium, tidak bawa kencing. Iya Ya. Kemudian apa? Kita lihat warnanya, masih warna. Apa warna air? Hah? Apa warna air? Tidak ada warnanya. Iya, masih warna asalnya, tidak kuning. Dan kemudian yang ketiga, kita rasa ternyata masih tawar. Maka di saat itu air tidak ditumpah. Tapi apa? Tetap dipakai untuk berwudu ataupun mandi. Iya. Tapi seandainya, iya, perhatikan. Seandainya air tersebut sedikit ya setengah ember. Kemudian kencing anak kita setengah timba. Karena banyak minum sebelum tidur. Iya. Kemudian masuk, iya. Karena dia misalnya tidak mau e, apa namanya kencingnya itu memantul ke dia, makanya dia kencing di air misalnya. Akhirnya kita masuk menjumpai air tersebut. Kenapa? Maksudnya kita masuk dan menjepair tersebut telah berubah dari salah satu jika sifatnya. Misalnya berubah warnanya. Warnanya sudah kita lihat berubah, ay, pasti berubah juga rasanya ini karena warnanya sudah berubah, maka tidak boleh bagi kita untuk menggunakannya. Tapi seandainya tidak berubah, maka apa? Maka boleh untuk kita gunakan. Ini khusus apa? Benda cair. Adapun benda padat itu dengan menghilangkan separuhnya saja yang di sekitarnya. Kemudian kata penulis, kaifa yasiru al ma'unajisan? Bagaimana air itu bisa menjadi najis? Ini pertanyaan sekaligus pembahasan. Idza ghalabat alaihi an-najasatu. Ketika air tersebut telah didominasi oleh sesuatu yang najis. Jadi air itu bisa menjadi najis. Ketika air tersebut. Telah didominasi. Oleh apa? Oleh najis. Bagaimana bentuknya? Bi an yakunal musta'minu lilma'i. Iza sta'malahu. Yajida rihan najasa. Yaitu ketika orang yang menggunakan air. Yang telah di... Campuri oleh sesuatu yang najis, ketika dia ketika dia menggunakannya, dia mendapatkan bau najis. Kan najis sebanyak bau bangkeka atau bau kencingkah atau bau najis yang lain. Ketika dia menggunakan air itu, misalnya dia terburu-buru masuk ke wc, ketika dia buka baju kemudian dia apa namanya menyeduk air. Dan lewat di hidungnya ternyata buah apa? Bau kencing. Maka kata penulis yang seperti ini keadaannya menunjukkan bahawa najis tersebut telah mendominasi air. Maka ketika itu air tersebut telah keluar dari dua sifatnya. Ini yang pertama. Dia mencium bau najis. Ataupun dia apa? Merasa Rasa najis, dia masuk ke WC, masuk ke kolam, kemudian apa? Berkumur-kumur, salat ya, ingin salat. Maka dia menjumpai lidahnya, merasakan apa sesuatu yang najis. Karena kebetulan pernah apa, misalnya contoh ya, pernah jatuh di selokan. Jadi dia tahu apa? Rasa najis, ketika dia masuk ke WC, dia jumpai lagi kedudukannya. Ketika apa? Ketika berkumur-kumur. Maka seperti ini air yang dia pakai adalah air yang najis. Aku ya taghayyaru al ila lawni najasa atau warna air tersebut berubah warnanya ke warna sesuatu yang najis itu. Misalnya warnanya menjadi warna air kencingkah atau warna yang identik dengan sesuatu yang najis. Fahadhal ma'u yasiru najisan, maka air tersebut berubah menjadi air yang najis. Wahada mujamaun Ali dan perkara ini pembahasan ini adalah pembahasan yang disepakati. Liannahu lama golbatin najisatu alal mae, saur almusta minul mae, musta minalin najisati ayaton. Karena tak kala najis itu telah mendominasi air, maka orang yang memakai air tersebut itu hakikatnya dia menggunakan sesuatu yang najis. Apakah sah wudhu seseorang ketika menggunakan sesuatu yang najis? Tidak sah. Maka apa? Tidak boleh bagi seorang muslim untuk bersuci dengan air yang najis. Kemudian yang pembahasan selanjutnya adalah zat yang dapat mengeluarkan sifat air. Tapi dia mengeluarkan hanya satu saja. Zat yang dapat mengeluarkan sifat yang kedua, yang dimiliki oleh apa? Oleh air. Air tadi memiliki dua sifat. Sifat yang pertama air itu suci. Sifat yang kedua air itu mensucikan. Ah, zat ini ketika bercampur dengan air, yang dia keluarkan, yang dia hilangkan sifat air yang kedua. Yaitu apa? Mensucikan. Tapi air itu tetap apa? Suci. Nah, ada zat yang bisa merubah air seperti ini. Yaitu kata penulis Ma akhrajahu mutlaqil Air itu dikeluarkan dari sifatnya yang kedua, yaitu mensucikan ketika bercampur dengannya zat yang suci. Maka ketika itu, air keluar dari penamaannya secara mutlak. Jadi air itu bisa keluar dari sifatnya yang kedua, yaitu mensucikan orang yang bersuci dengannya, ketika yang bercampur dengannya adalah sesuatu yang suci. Dan menghilangkan nama air itu. Misalnya. Air. Apa namanya? Air putih. Air putih. Yang berada di suatu panci. Sebelum air putih. Atau air tawar itu. Yang berada di panci. Belum dimasukkan kepadanya rempah-rempah masakan, maka boleh bagi seorang terlebih dahulu mengambil untuk bersuci. Tapi ketika air itu telah dimasukkan kepadanya, rempah-rempah masakan, maka ketika itu air telah keluar dari, telah mendidih, telah jadi bakso, maka ketika itu air telah dikeluarkan, dari sifatnya yang kedua, yaitu mensucikan dengan zat yang suci. Apa zat yang suci tersebut? Rempar-rempah bakso. Iya, itu suci ya. Kalau najis tidak boleh kita makan bakso. Iya, itu suci. Maka ketika itu, air keluar dari sifatnya yang kedua. Dan ketika dia keluar dari sifatnya yang kedua, maka tidak boleh bagi kita untuk berwudu dengannya. Berwudu dengan air bakso. Boleh Ahmad? Berwuru pakai air bakso. Hah, tidak boleh. Ya, jangan sampai kita bilang banyak jerback so tidak apa-apa saya pakai sedikit. <laughs> iya, tidak, tidak boleh ya. Dan ukurannya, kapan itu air? Ketentuannya, kapan air itu keluar dari sifatnya yang kedua, yaitu mensucikan, ketika penamaan air secara mutlak itu hilang darinya. Ketika apa? Penamaan air secara mutlak hilang dari air tersebut. Maksudnya tidak dikatakan lagi air. Sudah ada tambahannya air bakso, itu kuah bakso. Iya, misalnya air teh. Iya, ketika teh itu belum diturunkan ke gelas, maka boleh bagi seorang untuk bersuci dengan segelas air. Iya, tapi tak kalah air itu telah dimasuki teh celup, maka apa? telah dinamakan air teh. Tidak dinamakan lagi air. Maka di saat itu, air telah keluar dari sifatnya yang kedua. Jadi ketentuannya kapan? Ketika nama air itu telah hilang darinya. Telah hilang darinya. Tidak dikatakan lagi air, tapi sudah ada nama tambahannya. Air teh kah? Air kopi kah? Atau air bakso? Atau air coto? Ya. Nah. Ketika sudah di namanya, maka di saat itu air tersebut telah keluar dari sifatnya yang kedua, yaitu apa? Mensucikan. Tapi seandainya, ini pembahasan selanjutnya. Tapi seandainya air tersebut bercampur dengan sesuatu yang suci. Dan nama air itu tetap ada padanya. Maksudnya masih dikatakan air. Tidak dikatakan air ini atau air itu. masih dikatakan air. Maka di saat itu boleh bagi seorang untuk bersuci dengannya. Walaupun telah bercampur dengan air itu zat yang suci. Kenapa? Karena belum hilang nama airnya. Belum ada tambahannya air, cotok air atau air yang lain. Misalnya, ada air di suatu ember. Di suatu ember. Kemudian jatuh di dalamnya apa? Sabun ataupun tanah. Contohnya sabun yang biasa terjadi di rumah. Sabun. Kita dapati ketika kita masuk. Sabun itu sudah berada di mana? Di dalam? Baskom ataupun ember ataupun kolam. Dan ketika itu. Apakah boleh kita bersuci dengan air yang sudah. Berada di dalamnya sabun. Jawabannya apa? Boleh. Kenapa? karena air itu masih dinamakan air, dia masih dinamakan air. Belum dinamakan air, air ini kata air itu. Tapi seandainya secara sengaja kita mengambil air satu baskom, kemudian menaruh di dalamnya rinso hingga berbusa betul, ya, maka di saat itu tidak boleh untuk bersuci. Karena kenapa? Bukan lagi air namanya, tapi air sabun untuk mencuci. Tapi seandainya secara tidak sengaja jatuh sabun, sabun Life Boy misalnya, sabun batu ya, dan sering terjadi. Apakah boleh kita bersuci dengannya? Jawabannya apa? Boleh. Karena satu rumah sepakat itu masih dinamakan air. Belum dinamakan air sabun. Kenapa belum dinamakan air sabun? Karena kita belum bisa mencuci pakaian kita dengan air tersebut. Iya. Sandinya sudah bisa kita cuci pakaian kita dengan air tersebut. Maksudnya tanpa ditambah lagi air yang lain. Maka tidak boleh untuk bersuci dengannya. Ya. Tapi selama air tersebut masih dinamakan air walaupun telah terjatuh di dalamnya sesuatu yang suci maka boleh bagi kita untuk menggunakannya. Entah jatuh di dalamnya tanahkah selama tanah tersebut belum mendominasi air. Belum menjadi apa? Belum menjadi apa namanya bahasa bahasanya? Belum menjadi apa namanya? Tanah liat. Iya. Ya. Selama air itu belum menjadi tanah liat, maksudnya betul-betul belum mempengaruhi air, maka boleh bagi kita untuk berwudhu dengan air tersebut. Walaupun sudah masuk ke dalamnya, apa namanya, ke dalamnya tanah dan merubah warnanya sudah tidak warna warna jernih lagi, tapi sudah menjadi warna coklat. Apakah boleh berwudhu dengannya? Boleh karena masih dinamakan apa? Air. Tapi berbeda hanya dengan teh, iya itu sudah dimakan apa air teh bukan lagi air dia ya. kalau sudah dicampur dengan gula jangan berani-berani memakai mandi baru kemudian tidur ya sekira sampai di sini subhanaka bihamdik, hamdik ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa taburilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh